kabar-kabarin kali ini mengabarkan kita melihat fenomena awan di Cirebon Jawa Barat akan mengalami musim penghujan potensi tinggi atau rendah mari kita simak berikut ini dilihat dari sisi samping awan hitam menggumpal, walaupun ada sinar matahari yang memancarnya redup dan sampingnya juga ada bentuk berawan berbentuk manusia gumpalan gumpalan awan biasanya akan terjadi hujan potensi rendah ataupun potensi hujan yang tinggi dan di sampingnya ada juga hari yang kosong dari kumpulan yang tebal ini, perkiraan akan hujan, lalu akan terang kembali, dan sinar matahari pun akan terasa panas. Pada paginya dan sorenya juga atau malam akan turun hujan pada di sisi lain juga fenomenal awan ini diambil pada pukul 5.30 pagi dengan deretan awan yang tebal terpisah dengan sinar matahari itu, dan dipisah lagi dengan goretan-goretan awan berbentuk manusia dan tebalnya ini menandakan Cirebon akan turun hujan, potensi tinggi ataupun rendah, dan disertai dengan kilat dan guntur. Pagi harinya akan cuaca terang, panas, sore akan turun hujan, atau malamnya juga akan turun hujan. Begitupun sebaliknya. Fenomenal, awan ini akan berlangsung cukup lama, dan potensi hujan juga akan menguyur kota Cirebon sekitarnya. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.